Some school friends welcome back to Time Out dan selamat datang di kelas timeout hari ini timeout, geng. Hari ini wajib sih bikin timeout, sih nggak boleh lewat karena hari ini gue terhibur banget sih melihat keantikan dari Dylan Brooks di mana dia hari ini bacotin satu timnya Golden State Warriors. Setelah hari ini dia berhasil got the last laugh dan juga timnya Memphis Grizzlies menang telak atas Warriors. Dan ya, tapi menurut gue itu masih bukan rivalry sih. Malah menurut gue itu adalah hiburan. Hiburan untuk kita semua. Dan boleh dibilang sedikit kayak udah masuk ke tahap komedi sih. Jadi, gue akan kasih tahu kalian kenapa alasan gue berpikir seperti itu nanti di kelas hari ini. And of course, light the beam. Oh my God, Sacramento Kings sih jago beneran loh guys. Mereka balik lagi ke seat number 2 hari ini setelah bisa mengalahkan New York Knicks. De'Aaron Fox, man. He is a superstar now in the NBA. Dan itu adalah dua topik utama kita untuk kelas Taiwan hari ini. Selama kita masuk ke kelas time hari, guys, mau ingetin aja nih, kemarin nih, gue meliput IBL All-Star Press Conference. IBL All-Star akan dimainkan tanggal 19 Maret nanti di kota Semarang. Kemarin itu menurut gue adalah press conference terseru dan juga terkocak yang pernah gue datengin sih. Uh, ada wholesome moment banget di mana saat Yuda itu trash talk dengan idolanya dia, yaitu Prastawa itu bener menurut gue ngakak banget. Tapi itu kenapa menurut gue tim legacy lawan tim future itu adalah Uh, such a great great ideas menurut gua untuk ideal, makanya gengsinya akan tinggi sih nanti. Jadi pastikan guys untuk se. Video gue yang itu, kasih like, kasih komen I cannot wait though, to get to Semarang sih Gue tanggal 17, akan ke Semarang Oh my god, I'm so excited though, For that, so once again Time out, gang, thanks so much, so much for always supporting Time out, time out yang main 15.000 views ah, Sampai juga target itu Semoga kita bisa selalu konsisten Di 15.000 views so once again, jangan lupa untuk kasih like Kasih komen, of course bagi yang masih baru Welcome to this channel, hopefully you guys Can enjoy, of course, sekarang Let's start the class, dan kita akan mulai dengan What's going on in the NBA? Ini banyak banget pemain yang cedera gara-gara lagi pemanasan sekarang ini ya Pada kepleset loh Pada kepleset untuk roll their ankles man Gue bingung sih apa yang terjadi sekarang ini karena Selama gue nonton NBA ataupun juga ikutin NBA mungkin udah 30 tahun sekarang ini Gue gak pernah lihat kejadian seperti ini sih Dan ini kejadiannya terjadi kok ngalah 2 hari berturut-turut kan Pertama KD Lalu sekarang Jonathan Kuminga hari ini Just yes really, really weird aja sih this thing are happening right now tapi pasti Kevin Durant oh my god ini unlucky banget si KD kita tahu baru aja sembuh dari cedera and the Phoenix Suns are rolling with him 3 and uh, 3 and 0 sekarang ini saat KD udah datang ke Phoenix Suns dan dia baru aja juga hit a game winning shot uh, against Dallas Mavericks ini siapa sih? main dia tuh lagi mau make his home debut mau oke Thunder dan tiba-tiba BOOM! Kepleset loh. Pas lagi pemanasan, that was just a weird-weird incident ad eh, sih menurut gua sih. Dan sekarang KD update-nya, katanya sih swelling udah turun. Tapi tetap aja akan dievaluasi lagi, mungkin sekitar 2-3 minggu nantinya. So guys, well dong untuk KD. Uh, semoga KD gak akan cedera lagi dan akan bisa bermain nantinya di NBA Playoff. Amin! Untuk Jonathan Kuminga, Uh, tadi juga ke mirip-mirip sih, tapi cuma beda angle aja sama KD. Uh, gua gak tau dia akan istirahat berapa lama kok untuk Jonathan Kuminga, tapi hopefully not too long as well. So, get well soon of course, JK also. Uh, yes, yeah, semoga besok-besok udah gak ada yang pemanasan cedera sih. Semoga itu boleboi boy pada raha pada sih ngelapin lapangan sih, biar pemainnya uh, safety-nya oke okay semua nantinya sekarang um, berikutnya kita masuk ke Tyrese Halliburton, man I am a fan of his right now Guys, sih, dia hari ini sadis banget sih, man Tyrese karir high 19 points, uh, dan Indonesia pun hari ini menang 134-125 atas Houston Rockets lewat overtime, uh, selain itu juga Tyrese tadi came out really-really clutch in, in the overtime period he took over the game, basically 10 dari 29 poinnya itu dicetak di babak overtime, terakhir dikasih 3 poin lagi sama dia, di di depannya Jabari Smith, jadi waktu kemarin itu 3 point di depannya Patrick Beverly itu nggak lucky sih. Emang dia bisa punya kemampuan untuk came up clutch aja sih for his team. Dan depannya Patrick Beverly itu asik banget sih, 3 point yang sumpah. Uh, tapi kemarin, uh, sorry tadi, uh, Halley just, he can score anytime he wants. Sebenernya. Tapi dia juga suka distribute dan menurut gua, he is the new point guard. Ini adalah penelusnya Chris Paul sih menurut gue. Gue gak akan kaget nanti beberapa season ke depan ini. Dia akan lead the NBA 8 assist. So, man, he's just that good, bro. He's just that good. And I'm a fan. Dan dia tuh asik banget. Gue suka banget dengerin dia podcast sih. Karena dia kalau lagi podcast tuh ceritanya seru-seru banget. Dan juga enak aja sih. Ya. Orangnya pintar banget untuk uh, storytelling-nya menurut gue sih. Dan waktu itu juga dia baik banget kan. Mau ngasih shout out juga untuk Zoran Telly. So, Kena west untuk beli jersey-nya. tadi. Haliburton. Gua main udah lihat-lihat tuh. <laughs> udah ngebet banget main jersey-nya Haliburton sih jujur aja sih. Eh of course berikutnya Brook Lopez hari ini juga ngeri banget ini mainnya hampir triple double pakai block shot guys gila sih. Uh, Brook Lopez 24 poin 10 ribuan dan career high juga 9 block shot. Dan tadi block sembilan itu adalah yang menjadi penentu. Kemenangan Milwaukee Bucks hari ini 118-113 dari Brooklyn Nets. Tanpa Giannis, tapi Big Pene Bucks semuanya step up sih hari ini sih. Selain uh, Brook Lopez, Bobby Portis juga tadi on fire buat hari ini. Dia um, 28 poin, 3 dari 4, 3 poinnya of course. Chris MJ Middleton juga double-double hari ini dengan 24 poin and 11 assist. Bucks masih punya rekor terbaik sekarang. Ini uh, di NBA mereka rekornya 48 dan 18 dan maybe they are the best team in the NBA. Gue lupa tadi rekornya udah apa. mereka lagi menang 20 dari 23 pertandingan terakhir mereka. sih dah just crazy sih menurut gue sih. So, the Milwaukee Bucks are rolling even without Giannis sekarang. Ini eh sekarang kita pindah ke topik utama kita. Light The Beam, The Aaron Fox nggak ada obat sih hari ini. He was unstoppable tadi di kuarter keempat, uh, 16 poinnya di uh, dia, dia cetak di kuarter uh, keempat tadi ini untuk membawa. Kings menang 122-117 atas New York Knicks. Kings rekornya 71 guys setelah All-Star break. Gila sih. They are legit right now. Um, mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa mencapai 40 win season. Uh, that is just amazing sih untuk season si Sargento Kings. Dan udah pasti lah ya, Tahun ini playoff lah ya. Playoff drought-nya mereka for 16 season Ini akan terhenti tahun ini That is gonna be amazing sih Gue gak kebayang sih nanti uh, Damn, gue lupa lagi nama stadionnya si Kings ini sekarang ini apa? Gua, Golden 1 ya, kok kalian namanya Golden 1 Arena Itu gue gak, gue kebayang sih atmosfernya nanti di playoff seperti apa Uh, itu kayak dulu zamannya uh, Mike Bibi, Chris Webber di Arco Arena tuh Uh, itu rusuh banget menurut gue Jadi, gue gak sabar juga untuk melihat mereka nanti bermain di NBA Playoff Dan, yeah man, finally The drought is gonna be over man Itu adalah the longest drought in NBA history loh Dan Kings easily Easily the biggest surprise this season When gue di NBA And they deserve a lot A lot of uh, respect And juga a lot of more attention Dan gue selalu masih hari ini dia akhirnya Masuk ke national television juga di Amerika Di TNT tadi live So they can light the beam live On TNT tadi hari ini and Of course Darren Fox 23 poin 7 assists and 4 steals. Uh, dia kayaknya pemain paling clutch mungkin di season ini di NBA. Tadi sisa 30 detik. Uh, dia crossover si Josh Hart. Tuh telak banget si crossovernya. He's just too fast bro. And of course di finish dengan layup di depannya Isaiah Hatterstein tadi. Itu. That was really tough though. Tapi sebelum itu juga dia banyak banget sih. Ada layup, ada 3 point juga di kuarter keempat. Um, yeah, dia Fox pelan, -pelan menurut gue akan develop menjadi superstar juga di uh, Sacramento Kings. Man, she is just so fast. Goering Latin tadi, pemain next sih satu pun ga ada yang bisa nge-stop dia sih hari ini. Of course, Domantas Sabonis juga penting banget hari ini dengan uh, another triple double. Kali ini triple double kesembilan ya. Uh, sekarang ini uh, 24 poin, 13 rebound dan juga 10 assist tapi plus I chase down block untuk nge-block RJ Barrett di quarter keempat that was very awesome as well. Dan, Jaren Fox dan Domantas Sabonis ini ternyata emang bisa menjadi duo uh, superstar untuk uh, untuk Sacramento Kings dan of course kita nggak lupa juga dengan Mike Brown. Mike Brown is just an amazing coach. Kita udah selalu bilang bahwa udah pastilah Auto Coach of the Year nggak mungkin enggak. Tapi di hari ini nggak happy sih. Dia nggak happy sama timnya karena di timnya itu uh, udah unggul jauh terus itu kekejaran sama New York. Ini sebenarnya New York tadi babak kedua nggak ada Jalen Brunson karena Jalen Brunson uh, he was suffering from a sore left foot. Jadi dia babak kedua tidak bermain. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah Sacramento Kings reboundnya kalah banget tadi apalagi offensive rebound dimana si Knicks itu dapat 23 offensive rebound tapi untungnya si Knicks ini gak bisa convert ke uh, 23 offensive rebound itu jadi banyak poin, jadi banyak second chance point jadi itu untungnya sih tadi makanya pas lagi press conference si Mike Brown itu agak kecewa, dan juga lumayan ngamuk sih uh, untuk New York Knicks, Aji Barrett top scorer dengan 23 poin Julius Randle nembaknya sayur 8 dari 22 Dan 2 dari 12, 3 poinnya Tapi tetap selesai dengan 22 poin uh, Ya, yeah, Man Knicks setelah menang 9 kali Sekarang ini lagi kalah dua kali secara beruntun Oke, okay, sekarang kita pindah ke Goal State Warriors Defense, defense, defense, defense Kembali jadi problem hari ini. Jadi malah patah lagi untuk Golden stay Warriors. Steve Kerr juga lagi coba-coba sih dia pakai gambling. Dia gambling banget. pakai 4 guard untuk starternya dia. Dan ya akhirnya Warriors kembali dibantai. 131-110 dari Memphis Grizzlies. Sejak Steph Curry comeback. Waktu gua nonton itu di LA kemarin ini, dia masih belum menang loh. Berapa ya? 03 atau 04 4 kali ini saat Steph Curry baru comeback. Um, gue masih mencoba mikir sih kenapa stiker moment empat guard tadi ini dan taruh Clay Thompson di power forward that was a huge mistake menurut gue naruh Clay Thompson di power forward lalu Draymond di center padahal menurut gue di kekalahan beberapa game terakhir ini di road game mereka mereka tuh kekurangan defense dan kekurangan size tapi mereka malah mau addnya shooting tadi di starting lineup jadi menurut gue tadi cost of cost them the game karena slow start again, selama 3 game, berarti 0-3 ya, selama tiga game terakhir ini, mereka selalu kalah di first quarter, hari ini pun juga selesai first quarter, kalah mereka minus 20, dan Memphis itu udah 48 poin aja in the first quarter, dan ini lo harus inget, Memphis 48 poin, itu gak ada Jamoran, gak ada Brandon Clark, gak ada Steven Adams, Oh, It's kind of rough, though, untuk say si Golden State Warriors menurut gue, cukup prihatin sih gue, cukup perhatian untuk uh, Warriors, uh, si Memphis bisa put up that many points in the first quarter, um, gue bener-bener gak pernah lihat tim yang kayak Warriors sih. Mereka defense bagus at home, dan record mereka juga bagus at home. Terus tiba-tiba pas lagi pergi on the road, mereka kayak lupa main basket, lupa defense menurut gue sih. Lupa caranya main defense aja. Jadi, ini a very weird situation aja sih untuk si Goal Seward. Si, orang nanya, solusinya apa kok? kok kayak gitu main on the road. Gue bilang, gak ada solusinya. Solusinya lo main balik aja deh. Main aja di Chase Center terus kalau main on the road menurut gue karena... Ya, yeah, there's no, there's no solution. Maybe, mungkin kalau Andrew Wiggins dan juga GP2 main, I think, itu akan bisa membantu defense Warriors sih nanti ini. Tapi, um Tadi emang sempat comeback, tadi sempat pelan-pelan si Warriors, apalagi tadi Steph Curry juga sempet catches fire juga. Steph Curry total hari ini 29 poin, uh, plus dan one behind the back, gila sih. Terus ditembak tadi depan Zaire Williams, kayak ditembak to beat the shot clock. That was a tough shot, sehingga ada sih pemain lain yang bisa ngelakuin hal-hal seperti ini. That was just an amazing shot by Steph Curry. Tadi ini juga, gua gak tau ada lagi senyumnya. Ngarah ke siapa? Kayaknya ngarah ke Reggie Miller sih kayak tadi itu. Tapi, ternyata walaupun Steph Curry udah mencoba untuk carry uh, itu tidak cukup untuk menang uh, untuk Warriors hari ini. Dan, Steph Curry plus 2. Jadi, setiap kali ada Steph Curry di lapangan, mereka ini actually unggul si Warriors. Jadi, yang kacau ini adalah pemain-pemain lainnya ini sebenernya ya, di Warriors ya. Jadi, fiar lagi si Steph duduk di bangku cadangan, itu saatnya si Memphis mengalahkan Golden State Warriors hari ini. Apalagi anak Jaxel. Aduh, ini anak Jaxel satu ini. Ha, pasti bikin fans si Dub Nation pada stres semua sih. Hari ini Jordan Poole, itu minus 33, he is hurting the Warriors really bad Ini plus minusnya paling parah hari ini di timnya Warriors Kayaknya tahun ini, gue udah mendengar ada pool party Kayaknya tahun ini season ini, kayak pool party lagi ditunda dulu nih kayaknya Karena, meh, turnover dia parah banget sih tapi kok gak ada satu sequence yang dia 3 kali turnover itu tuh belum sebelum kejadiannya Draymond sama si uh, Dylan Brooks Itu dia sempet turnover kayak 3 kali gitu Terus si Memphisnya langsung mencetak 15 poin sih itu bener momentum shift-nya parah banget dan gue gak tau kenapa sih Jordan Poole ini juga off the ball, on the ball defense-nya juga kacrut banget sih, sayur banget asli sih tahun ini dan jangan nyampe udah dibayar mahal sama Warriors, ini pada nyesel nih yang Warriors biar dia mahal karena um, could be one of the worst contracts sih kalau si Jordan poole gak bisa pick it up ataupun juga gak bisa bounce back dari ini semua sih karena Of course, sekarang komplainnya untuk para fansnya Warriors adalah Dia sebenarnya offense-nya oke okay hari ini Dia 22 poin I don't think uh, Dia nembaknya kebanyakan juga I think his percentage was okay Tapi tetapnya orang, orang bilang Selalu bad Bad uh, shot selection, selalu juga careless turnover, selalu juga no efforts. Yang paling posisi sih no efforts sih on defense sih untuk si Jordan Poole ini. Tadi juga dia kesulitan untuk jaga si Desmond Bain. Tapi kita lihatlah, kita doakanlah Abang Pool ini bisa bounce back lah ya one day nanti ini. Karena kalau Abang Warriors ingin juara, mereka butuh si Jordan Pool ini sih di uh, playoff nanti ini. Um, ya, yeah. tapi hari ini menu utamanya adalah. Dylan Brooks dan juga Draymond Green yang drama banget dari kemang gue udah nungguin banget sih tapi game ini karena kita tahu Dylan Brooks bilang kalau Warriors apa kalau Draymond Green gak main di Warriors nobody gonna know uh, who Draymond Green is Lalu main Draymond Green gue gak tau deh mungkin lagi Lagi bosen kali ya lagi gabut kayak di kamar nih bikin tuh podcast ngomong langsung uh, Ya, kalau di Lembrus itu is a clown, lalu juga ngatain di Lembrus kalau dia idiot gitu. Jadi, <guruh> Dragon Dream memang gak hold anything back sih kemarin. Jadi, gue tadi udah mikir wah ini bumbu-bumbunya luar biasa sih untuk game warrior hari ini eh uh, dan. Yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi di kuarter kedua setelah Dilan Brooks melakukan steal lalu lay up di depannya Draymond Green wasitnya juga gue seneng sih, dibiarin aja dia nggak peluitin, dia nggak blow their whistle, so, gue suka banget sih dan ya yeah, mereka nempel face to face, gue nggak kebayang nggak tahu kenapa sih Dilan Brooks nempelin mukanya di tangannya Draymond Green dan itu udah mendekati sekali dengan keteknya dari Draymond Green sih. Kayak tadi Raymond King gue gak kebayang sih baunya kayak apa lu bisa lihat Raymond King orang orangnya kayak masti-masti gitu kayak berminyak gitu kan terus udah gitu udah main berapa quarter itu gue gak tahu sih gue rasa mungkin di Brooks juga nahan napas kali di situ gue <laughs> gue gak, gak mau sih ada di posisi di Brooks seperti itu tadi sih tapi yang paling keren of course Kevin Harlan sih dia langsung lu bilang They are discussing about the podcast. <laughs> Easily the call of the years itu tadi uh, by Kevin Harlan. Uh, terus lo kalau lihat reaksinya si uh, Steve Kerr juga itu ngakak banget sih. Dia kayak tatapan kosong gitu sih dari si Steve Kerr. Kayak lagi ada di dimensi lain gitu. Dia kayak nggak mau ngeliat sih apa yang ada terjadi di lapangan. Kayak dia mulai stres banget sih. Dia kayak Oh my God, what am I dealing with? <laughs> mungkin dia mungkin kayak gitu kali. Dia mikirnya kayak What the hell am I dealing with right now? Mungkin dia mikirnya kayak gitu dari si Steve Kerr. Tapi Gue lumayan shock, jujur pas kejadiannya Draymond sama Dylan Brooks itu gue lumayan shock, gak ada dorong-dorongan sih Gak ada dorong-dorongan ataupun gak ada kayak bacot-bacotan lah gitu Gue cuma kayak an awkward interaction sih, gue awkward banget interactionnya kayak pengen, kayak pengen berontak, tapi kayak mungkin dua-duanya takut kali kena technical foul, ya takut didenda, gitu. Dan Draven Green pun juga bilang, oh, gue nahan-nahan, gue tuh orang gak bisa kepancing untuk uh, technical foul. Gaya banget lo, bro. Udah sering kena technical foul gitu, padahal ya, menurut gue. Tapi, um, just, it was a fun moment. Gue sangat terhibur banget pas liat itu. tersebut. Itu jadi kenapa gue bilang, bahwa gue setuju sama Draven Green, kalau dia bukan rivalry. Tapi gue gak bawa cincin juara ya. Gue gak bawa cincin juara sama sekali. Menurut gue, Uh, Warriors sama Memphis itu belum jadi rivalry Itu karena Memphis belum bisa ngalahin Warriors In a seven game series playoff sih Gue gak salah kan Kalau gue salah lo koleksi gue di bawah sih Jadi menurut gue Gue harus nungguin dulu sampe Si Memphis itu bisa ngalahin Warriors di playoff Mungkin seven game Itu akan baru jadi lively nantinya uh, Kita tahu tapi om um, history-nya deh Dimana ya mereka sering kayak Si Memphis ini suka nge-tweet nge-tweet nge-troll si Warriors Tapi kalau Warriors itu in real game Biasanya nge-troll si Memphis-nya mereka Kalau nggak lagi di pertandingan Kalau lagi press conference Jadinya uh, ya yeah, artinya ini lebih kayak kehiburan sih Untuk kita semua hiburan Dan menurut gue ya kejadian antara Draymond game dan juga kayak sama Dylan Bruce menurut gue komedi sih, just komedi, komedi banget, karena kita ketawa, gue ketawa ngeliat itu, jadi menurut gue Uh, ya yeah, itu kecantikannya dua orang itu sih uh, Dylan Brooks hari ini sih not bad he was playing good defense on Clay on Steph hari ini and he scored 14 points tapi dia bilang kayak oh ya yeah, seru si Draymond bacotin gua terus aja lah di podcast bro you are shooting one from seven though from a three point shot hari ini so you not even I mean like you play better lah play better tapi not that great when go to see Dylan Brooks but it was just fun though gue gua terhibur banget dan gue happy banget nonton game tadi ini, kalau menurut kalian menurut kalian, apakah ini udah boleh dihitung rivalry atau enggak, nah kalian bisa tulis di comment section di bawah dan of course, gue sebelum lupa juga ini kenapa lawak banget dan juga lucu banget karena Dylan Brooks pas menang bacotin satu tim, satu tim gue stay warm dibacotin sih dan of course sebelum itu pun juga ada sedikit interaction juga dengan Steph Curry tapi Steph Curry, I think had, had the lead lah on that one jadi tadi Steph Curry nembak, um, apa? from the elbow, di juga sama di universitas, he made it, the end one, so nanti that game was just fun to watch, man gue gak nyesel sama sekali sih, tadi bangun pagi gue cuma jet lag juga sih, gue bangun setengah lima gue bangun setengah lima pagi hari ini, guys <laughs> ini bikin timeout juga nganteng-nganteng, tapi untungnya uh, game-nya seru-seru, jadi uh, gue ketawa-tawa terus bikin timeout ini sih, but gue terima bersih, had a great time watching that game I hope you guys uh, had a great time too, watching that game karena menurut gue ya, ini hiburan entertainment guys, this is entertainment at its best untuk NBA sih uh, nanti kita tunggu aja sih kalau mereka ketemu lagi, dan game-nya lebih ketat, itu akan lebih banyak interaksi yang seru-seru lagi sih Dan of course hari ini Tyrese Jones Deserve that Jordan pull back bro <laughs> I think so Dia hari ini, 22 poin 11 assists He controlled the game totally Today menurut Dan Desmond Bain Jane Jackson Jr. juga masing-masing 21 poin But once again Dub Nation Bersabar aja lah Kalau TV main on road sih dan tough sih, and rough <laughs> the worst man on the road sih, especially their defense sih. of course, sekarang kita pindah ke prediction besok ada 6 game di NBA hmm, Gua gak mau pusing lah ya, gue langsung pilih aja besok Denver bantai Spurs tim DBL, uh, tanpa ampun, karena gue tahu main Denver itu baru kalah sama Chicago Bulls, jadi semoga besok mereka termotivasi untuk bounce back dan gak kasih ampun sih, jadi besok gue ambil Denver, minus 12, jadi semoga aja mereka bisa menang 25 poin lah, at least besok biar gak harus sport jantung ya so, good luck everybody, dan Of player of the day uh, wajib kasih ke Therese Halliburton uh, yang hari ini mencatat 29 poin dan juga career high 19 assist uh, dan timnya pun menang atas Houston Rockets lewat overtime jadi hari ini adalah harinya dia plus dia tadi clutch 3 point juga at the end uh, yeah, and that's why he is our player of the day time out game itu dulu untuk timeoutnya, semoga kalian enjoy kelasnya hari ini Gue belum tahu ada tema lagi kapan uh, Mungkin kalau besok Sunday, we will see Gue pengen live chat uh, IBL, jadi gue belum nemu nih game yang seru untuk live chat IBL yang mana nanti gue kabarin sih Dan gue juga ada giveaway sebenarnya untuk members gue Ntar besok gue fotoin dulu, gue post dulu di community uh, Ada t-shirt GCU, gue akan bagikan ada satu Ada satu t-shirt GCU harusnya untuk giveaway atau dua, gue lupa Kalau gak satu ada dua sih, uh, maybe dua sih uh, Ada handuk Gatorade juga Lalu ada satu t-shirt all-star juga, jadi kalau kalian mau ikutan giveaway-nya, Giveaway-nya hanya khusus yang ikutan di Discord ya. Jadi bagi kalian yang udah jadi member, kalau kalian udah jadi member, pastikan kalian join Discord kita sih. Jangan sampai enggak, karena Discord itu seru banget. Uh, jadi nanti gue akan kasih tahu instruksinya besok ini, bagaimana untuk bisa masuk ke Discord kita. Jadi nanti untuk giveaway-nya, daftarnya lewat Discord, dan nanti gue akan undinya pas lagi live stream. So, once again guys, time of gang. Really appreciate everybody for joining me today. And jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, I will see you guys again very soon. Peace out everybody.